Sesat, saat kita bersama Desa nafas yang tak bisa dusta Bersahabatan berubah jadi cinta Satu kata yang sulit terucap Hingga batinku tersiksa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 Karena cinta tersirat bukan tersurat Meski bibirku terus berkata tidak Mataku terus bancarkan sinarnya Apa yang kita kini tengah rasakan Mengapa tak kita coba bersatu bersatukan surat meski bibirku terus berkata tidak mataku terus pancarkan sinarnya apa yang kita kini tengah rasakan mengapa tak kita coba bersatukan mungkin cobaan untuk persahabatan atau mungkin sebuah